Hah. Huh. Yeah. Ih. Uh eh. -huh. Dapat banyak nih bulannya.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 Kalau kita sakit, Uma selalu beri kita minuman ini kan? Oh iya, madu kan obat ya? Nana suka banget minum madu Apalagi yang masih ada sarangnya hmm. Makanan aja Ngomong-ngomong, hmm. sarang lebahnya di mana? Gara-gara sama lebah deh oh, Enggak kok Mereka kan nggak ganggu kita, rak nah, Cuma pengen ngambil madunya aja kok Ya gak gitu juga, mm -hmm. kali, rak Yang ngambil madu itu harus ahlinya Lihat tuh Kita harus contoh sifat lebah, rak Contoh sifat lebah? Lebah itu selalu hinggap di bunga dan buah-buahan yang bersih Bunga dan buah itu Sumber makanan lebara Agar bisa menghasilkan madu Oh lebah juga memetikin bunga ya Enggak Lebah itu ngemetik-metikin bunga kayak Rara Dimana dia hinggap Nggak merusak bunga atau dahannya Terus Dia nggak akan ganggu Kalau nggak diganggu Lebah itu keren ra Manfaatnya banyak buat kita Masya Allah, berarti kita nggak boleh petik bunga sembarangan ya. Kesian, nanti mereka nggak dapat makan, terus kita mendapat dapat madu deh. Rara mau ah belajar dari lebah? Gitu dong Ra nggak percuma udah dijelasin panjang lebar. Kalau ketemu sama lebah, nggak usah takut kali. Eh, eh, kalau suaranya segede ini. Apalagi lembannya. Tara, kabur. <tap ke fishing> Tidak.